Oke okay guys, uh, Alhamdulillah ya, beberapa hari yang lalu, channel YouTuber Maizah Putra di luar provinsi ya, tepatnya ada di provinsi Lampung. Uh, Alhamdulillah, uh, saat ini kita kembali lagi ya di provinsi Jambi, tepatnya ada di kabupaten Merangin. Dan itu ada salah satu jajanan pinggir jalan atau sarapan pagi ya. Uh, kita akan sarapan pagi, ini lokasinya ada di uh, desa Tabang Mas itu guys, pemenang selatan. Jadi gimana kenikmatannya? Kita akan mencicipi ya salah satu jajanan kulineran yang ada di pinggir jalan. Oke, Assalamualaikum Bu. Ijin nonton Bu ya. Ini, ini jualan apa aja Bu ini? Nah, peters, soto ketawi, mm -hmm. nasi gorengan, ya. jajanan. Oke. Okay. Ya. Uh, yang paling recommend, recommended apa ini Bu? Makanan. Biasa, Wah, mantap itu. Boleh di bu, uh, dibuatin satu bu ya? Oke. Okay, Oke. Okay. Uh, yang sedang aja bu, sedang, sedang aja ya. Izin konten bu ya. Okay. Eh, bukanya dari jam berapa bu? Jam 7. jam 7 ya. Jam 7 Buka setiap hari bu? Buka setiap hari ya. Setiap hari. Oh setiap hari bukanya. Kak hari mulai dari jam berapa Bu eh? Jam 7 sampai jam satu. Ya. Jam 7 sampai jam 1, guys. Oke. Okay. Ini ada berbagai macam uh, gorengan juga ada Bu ya? Gorengan, sarapan nah, pagi. Asli dari Lamongan ya? Oke. Okay. Oh, yes. Ide kan di, dikasih kecap ya? Oh, dikasih kecap. Kecap. kecap. manis, Bu ya? Kecap manis, Jadi, Terus kasih lontong, Kasih lontong guys, ini lontongnya lontong itu ya kayak lemang itu ya, lontong daun ya. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin lagi cari sarapan pagi, bisa aja langsung ke parungnya Mbak Yuli ya. Juli tepatnya ada di samping Kak Ud ini ya didetan eh, Pasar Rakyat Desa Tambang Mas buka setiap hari ya bu hari. hari ini kalau rujak air eh, rujak petis ya bu ya apa lontong petis tadi hmm. rujak petis lamongan ini berapa bu kira-kira apa uh, ya itu uh, tarif apa ya 8000an ya murah kuriah guys oh. itu kasih mie ada gorengannya Pak ya? Ada. dikasih gorengan juga boleh Pak iya tempe bakwan Masuk Oke okay, baik, taruh situ dulu baik Oke okay, jadi guys kita udah uh, dapat ya suatu kuliner uh, suatu kulinerannya ya ini dia uh, apa namanya lontong rujak petis ya uh, kemarin kita ngonten di Lampung uh, tahu wali uh, sambal petis ya uh, kali ini lontong lontong pecel sambal rujak petis asli dari Lamongan. infonya mbaknya gimana kenikmatannya? kita akan cicipin ya guys coba ini, ini bisa dilihat Wow, ini cocok untuk sarapan pagi ya Kebetulan ini kita syuting pagi hari Jadi kita cari sarapan sambil konten guys Nah ini guys Ini, ini porsi 8.000 guys ya Gimana kalau nikmatannya kita akan cicipin ya Oke, kita akan cicipin guys Kita akan cicipin ya ontong rujak petis, oke okay, kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim, baru mau pergi ke dalam rumah rujuk tanah. Oke, kita makan guys. Oke, okay. salam mulia, mulia, mulia, mulia, mantap. Kita cicipin ya. mesinnya dia ada lontong ada sayur dan bisa ditambah uh, gorengan guys sayur. jadi buat teman-teman ya yang mungkin lagi mencari sarapan pagi rekomendasi banget ke ini ya ke warungnya Mbak Yuli ya yang berada di Desa Tambang Mas Kabupaten Merangin tepatnya ada di Pamanah Selatan guys ya buka setiap hari dari mulai dari jam 7 sampai siang jadi buat teman-teman ya yang mungkin penasaran silahkan terbuka akan lagi, kita hmm. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, okay. Mantul Nian. Izin saya upload ya. Yeah. Izin siap upload di YouTube ya. Yep. Uh, ini bukanya pagi aja toh sama malam, Mbak? Pagi sampai malam, oh. cuman mm -hmm. kalau malam tuh menunya beda. Oh, menunya berbeda. Oh, menu -menunya berbeda. Malam. Kalau malam ada, tuh apa? Kalau malam tuh ada somai ada mm crispy, -hmm. ada seafood. Iya, hmm, itu bukanya dari jam berapa, Mbak? Habis asar. Habis asar sama, ya? Sampai jam Habis asar sampai jam 9.00, Mbak. Oke, jadi guys, ya itu tadi ya, itu tadi adalah salah satu uh, kulineran ya. Ini ada di desa Tambang Mas. Tepatnya ada di ini ya di perempatan ya perempatan arah ke pasar ya, pasar rakyat desa Tambang Mas Kabupaten Merangin. ini nah, jadi buat teman-teman ya yang mungkin menyukai kuliner pinggir jalan dan menyukai video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe uh, mungkin ini dulu ya uh, konten kali ini uh, nantikan video selanjutnya oke, okay? thank you guys